Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel flatpicki pelitang. Oke, langsung saja kali ini saya akan membahas yaitu tentang misteri dan mitos Gunung Padang. Eh, percaya atau enggak percaya, Gunung Padang bak cerita dongeng 1001 malam kemunculan situs mekali tikum ini di panggung nasional di Bumbui sejumlah cerita legenda. Mulai dari harta karun Atlantis yang hilang, makhluk asing piramida kekuatan mistis, Prabu Siliwangi dan aneka cerita lainnya, percaya nggak percaya. Kini eksapasi dilakukan di Gunung Padang, Cianjur. tim arkeolog dan geolog dari tim terpadu riset mandiri mengungkap sejarah yang tersimpan di Gunung Padang. Mungkin dengan eksapasi, bisa terungkap segala mitos dan legenda yang selama ini terlanjur beredar dan membumbui situs bersejarah itu Soal cerita Gunung Padang termasuk berbagai mitosnya juga disebut dalam buku arkeolog Ali Akbar yang juga tergabung dalam tim terpadu riset mandiri Situs Gunung Padang Misteri dan Arkeologi Ali memasukkan mitos Gunung Padang ke dalam bab tersendiri yakni di bab tiga Misteri muncul sebagai konsekuensi logis Akibat minimnya penelitian yang dapat menjawab pertanyaan seputar Gunung Padang Tulis Ali seperti dikutip dari bukunya Selasa September 2014. Menurut dia, misteri seputar Gunung Padang dimulai dari namanya Nama Gunung Padang Itu memiliki aneka arti dan makna mulai dari cerita Istana Raja Siliwangi Yang tak jadi dibangun dalam semalam Hingga disebut sebagai ibu peradaban, padang sendiri artinya yang siang atau terang Ada masyarakat setempat yang mengaitkan dengan Jabal Nur atau Gunung Cahaya di Mekah Gunung padang memiliki pengertian berubah gunung atau bukit dan padang yang dalam Bahasa Sunda berarti siang, terang atau cahaya di Gunung Padang manusia itu masyarakat mendapat pencerahan atau cahaya yang ajan menerangi kehidupan di dunia nyata dan dunia gaib tulis Ali. Kemudian soal bagian-bagian di Gunung Padang, ada lima teras di Gunung Padang di mana puncak tertinggi yak diakini penduduk setempat sebagai lokasi untuk bersemedi tak heran kalau teras tingkat lima ini disebut yang berbuka. Memang ti, memang tak sedikit orang yang datang ke Gunung Padang bersemedi di, di, di teras tingkat lima ini Ali Akbar juga menulis di teras tingkat lima ini ada juga gundukan batu bernama Eyang Praji Sakti Nah konon kabarnya mereka yang ingin jadi dokter dukun beranak atau suster cocok bersemedi di, di bangunan ini ada juga cerita mengenai singgasana Prabu Siliwangi, tokoh yang legenda di Jawa Barat. Di teras kelima di Gunung Padang yang luas ada juga tempat yang disebut istana atau singgasana Prabu Siliwangi. Tempat itu dahulu di masanya kerap digunakan Prabu Siliwangi berdoa. Batu-batu di Gunung Padang juga ada yang menjadi daya tarik karena mengeluarkan bunyi-bunyian kalangan sinden, dalang atau seniman kerap datang dan bersemedi di batu-batu itu entah apa yang mereka cari mungkin saja mereka percaya dengan mitos dari kuatan di Gunung Padang di teras satu dan dua di Gunung Padang juga menyimpan aneka cerita tersendiri juga mata di bawah di bawah Gunung Padang banyak diantara para pengunjung yang membersihkan diri di mata air itu sebelum naik ke Gunung Padang soal batu gendong Batu harimau dan batu kucang juga terdapat di Gunung Padang mirip dengan kisah di tempat lain. Misalnya, bila bisa mengangkat batu gendong, keinginan akan terkabul. Yang paling mengejutkan soal Gunung Padang mungkin terkait dengan Atlantis dan harta karun emas. Ada kalangan yang meyakini kalau Gunung Padang merupakan sisa dari peradaban Atlantis. Hal ini terkait dengan keyakinan kalau Atlantis tak, ber, tak berada di Indonesia. Tapi soal ini memang masih menjadi nyatanya demikian. Juga soal harta karun emas sebatas cerita dari mulut ke mulut so saja soal emas ini. Lagi pula puluhan tahun di eksplasasi tak pernah ada temuan emas di kawasan ini. Misteri Gunung Padang merentang pada periode yang sangat panjang. Misteri tersebut patut disambut sebagai bahan evaluasi bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti di Gunung Padang dan sekitarnya tutup Ali Oke, terima kasih mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh